Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengganti bahasa di Nintendo Switch gitu, atau mungkin di konsol Nintendo Switch. Jadi untuk cara menggantinya tinggal kalian cukup ke lambang gear yang tadi gitu, atau mungkin ke settings, dan tinggal kalian cari aja untuk yang namanya konsol gitu. Nah, di konsol ini, uh, di atasnya region itu seharusnya ada uh, bahasa gitu, mungkin kalau kalian uh, pakai... Uh, bahasa yang kalian nggak paham misalnya tiba-tiba kalian -tiba ganti ke bahasa Cina atau mungkin ke bahasa Jepang kalian bisa langsung aja ke settings dan tinggal kalian cari aja yang paling bawah terus ketiga dari yang paling atas gitu uh, untuk bahasa Spanyol di sini adalah idioma atau mungkin language mungkin kalau bahasa Inggrisnya dan tinggal kalian ganti aja gitu uh, ke bahasa yang kalian pengen tapi kalau nggak salah di sini nggak ada bahasa Sunda ya bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia juga nggak ada gitu jadi untuk uh, pilihan bahasanya memang terbatas gitu untuk Nintendo Switch uh, saya rasa sih lebih lengkap di PS sih di PS kalau nggak salah ada bahasa Indonesia tapi bahasa Sunda atau bahasa Jawa juga nggak ada sih di sini ada bahasa Korea di sini ada bahasa Cina cuman nggak tahu nih uh, yang tradisional yang mana kayaknya yang atas ya yang lebih ribet gitu untuk uh, kanjinya dan ini kayaknya yang simplified atau mungkin yang uh, lebih mudah di sini juga ada bahasa Jepang kalau mau kalian ganti juga ada bahasa Portugis ada bahasa Rusia ada bahasa Itali gitu mungkin di sini kita akan ganti aja ke bahasa Jepang gitu ya dan di sini kita akan uh, merestart atau mungkin merestar gitu ya untuk uh, konsolnya gitu nanti kita akan tungguin aja sampai beres merestart nya biasanya akan ada lambang Nintendo dan sebagainya uh, pencet tombol tiga kali gitu itu semacam ritual ya <laughs> baca virtual dan ya tinggal kalian tungguin aja nanti bakal uh, berganti untuk bahasanya gitu. Nah di sini untuk bahasanya uh, udah berganti ke bahasa Jepang dan sini ada tulisan Hajimeru atau mungkin Start ya kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia mungkin mulai uh, oke okay. di sini untuk bahasanya gitu ya, udah berganti ke bahasa Jepang sini juga ada uh, katakana gitu uh, suripu atau mungkin slip ada uh, di sini ada Nintendo e-shop eh, atau mungkin e-shop gitu ya udah contohnya tinggal kayak gitu doang dan memang gampang banget gitu mungkin kalau kalian misalnya enggak tahu atau enggak paham misalnya orang yang pakai Nintendo switch sebelumnya mungkin kalian beli second juga itu uh, mungkin bahasanya bukan bahasa Inggris gitu jadi kalian cukup tinggal ke bawah ke bawah aja gitu ya uh, di sini ada apa ya Horn sama Karada Gak tau juga sih, tapi ini konsol sih ya. Di sini ada uh, Gengo atau mungkin bahasa ya. Kami tinggal ganti aja ke bahasa Spanyol uh, atau mungkin bahasa Inggris teks kalian. Cuman saya kayaknya bakal ganti lagi ke bahasa Spanyol uh, sambil belajar bahasa Spanyol juga sih. Untuk bahasa Jepang saya udah lumayan lumayan lancar, cuman nggak terlalu lancar juga sih. Uh, belum berani ngomong sama orang gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks coaching. Bye bye.